Oke, okay, hello silovers! Ketemu lagi di channelnya Simoni. Kali ini kita ngebahas soal tentang di dan galan fox yang saya punya, bro. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga kalian diberi terus imun yang baik dan kesehatan jauh dari corona, bro. Oke, okay, langsung aja kita mau nge-avoid galan fox. Saya cuma punya dua biji semoga uh, bisa jadi kitsune yang baik ya <laughs> dan ini ada beberapa bahan rekomendasian cuman saya ingin coba beberapa hal dari bahan yang berbeda bro jadi uh, kita coba dulu aja ini saya ganti golden furnya dengan si warp skin ya <laughs> semoga bisa jadi hal yang baik <laughs> minimal jadi kitsune lah kalau fly sangat susah ya jadi uh, kalau evo nya cuma 2 biji kayaknya kemungkinannya kecil jadi yang penting ini jadi aja dulu bro aduh gagal oke okay, bahan yang uh, eksperimen ini tidak berhasil jadi nggak usah dipakai kita pakai bahan yang aslinya untuk yang kedua bahan yang aslinya itu ya ini uh, dia pakai golden fur yang barusan aku ganti semoga ini jadi dan memang kemungkinan besarnya ya sukses gitu untuk bahan yang ini ya uh, dia pakai golden fur nah oke okay. bahan-bahan yang lainnya juga nggak terlalu susah ini nyarinya kalian bisa coba searching di web lah untuk lihat-lihat uh, dari mana asalnya uh, dopan barang item ini Oke okay, kita tunggu Oke, okay, sukses bro Satu beres, satu lagi harus di GB <laughs> Ulang <laughs> Mungkin teman-teman yang baru bergabung Makasih banyak, udah nonton, udah mampir Jangan lupa like dan komentarnya ya Kalau ada kalian punya bahan yang pernah jadi infly Ataupun hal-hal yang baru Yang gak ada di websitenya Kalian bisa share di komentar uh, video ini Oke okay, bro Ya, kepada saya pakai lagi Ini saya harus GB Oke, okay, kita GB persiapan nah ini saya coba buat dulu untuk GBPAD uh, ya sambil sekalian sama BPAD nya ini kita coba buat ini beli di NPC ya untuk dinamik yang 300 biji jadinya bahannya juga nggak terlalu susah uh, ini tinggal kita masukin pakai skillnya ini ya skillnya nya uh, Craftman jadi 300 biji. Itu bahannya bisa kalian cari di ujung dunia sampai gua alat lantai 1 bro. <lacht> Langsung aja TKP. GBP, kita harus agak-agak cepet nih. Waduh, ini lagi GBP sama bipet sekalian ada informasi aneh nggak ya. tahu dari siapa itu id-nya superplay dia coba ngasih uh, whisper ada link selamat mendapatkan bla bla bla itu hati-hati penipuan bro kalian nggak usah percaya jadi kalau misalkan ngeliat hal, hal yang seperti itu bisa kalian laporin langsung id-nya ataupun kalian nggak terlalu hiraukan ya ini nggak jelas karena untuk pemenang setiap event ataupun informasi lainnya kalian bisa lihat di websitenya rohan untuk seal itu pasti ada di sana jadi nggak mungkin di BC-BC kayak gini ya bro oke deh uh, kita lanjut untuk temponya eh, kali ini kita mau di service katanya banyak yang bilang juga ada yang pernah jadi petrer di service ini semoga bahannya bisa selesai nah ini di menu yang kedua ini sebenarnya bukan bukan percobaan tapi ada bahan menu tersebut di websitenya ya dia pakai Lucky Card nggak pakai 4lip uh, jadi Lucky Card yang pertama semoga ini bisa berhasil ya berarti benar uh, peluangnya lebih besar Mungkin kalaupun gagal lagi ya kepaksa pakai bahan utama yang tadi ya yang udah berhasil di Kitsuna yang pertama. Oke, okay, sip. Aduh harusnya agak delay ya itu ya. Aduh bener nih. Eh. Feeling udah nggak enak. Kepaksa gebel lagi ampun deh. Oke okay, kita gebe lagi yang terakhirlah yang ketiga kalinya. Ini harus pakai bahan bener. A few moments later. Nah ini saya coba infoin di Elim Banyak yang bilang, uh sore hari itu bagus bakal jadi petral ya. Udah kita coba juga. Nah ini Golden Sword Cloth yang punyanya Jerk. Biar cepat kalian kalau mau ngegebe ya belilah di NPC 5 ya itu cepat banget cuma butuh 6 biji dia langsung 100% lagi bro untuk ini ya galan plus 9 ya nah ini banyak banget ya rame banyak orang waduh barangan juga iphone nya oke es lupa lepasin dulu bro nah ini yang ketiga kalinya semoga beruntung lah sayang juga soalnya ruby dia pakai ruby untuk evolution nya oke bahan-bahannya ini bahan yang benernya ya Sebenarnya yang kedua juga tadi bener cuman nggak tahu kenapa dia gagal ya kalau pakai lucky card dia nggak lucky banget berarti ini tetap harus pakai four clover kalau ini sih saya yakin 100% berhasil lah karena beberapa kali juga saya pernah coba dulu nah, bahan inilah yang terbaik itu walaupun nggak jadi rare tapi minimal berhasil ya. karena pegel juga harus EVO lagi EVO lagi eh apa harus GB lagi GB lagi nah kitsune twin kitsune <laughs> oke kita langsung idean aja nah ini kalau iden di tempat lain kayaknya saya belum pernah dapat yang bagus tapi kalau di sini saya selalu ada dapat asalkan petnya langsung dua ya langsung dua ya di evoin eh di di idennya di si pet apa pet langsung dua siapin juga cegelnya lumayan tuh 2.100 juta 2, 2 <laughs> oke okay, tara mana ah ada max waduh polos bro ya emang bener sih pasti salah satunya ada yang polos minimalnya ada dikit lah ini damage 10 enggak rugi-rugi amat ya <laughs> oke gue pakai GB aja lanjut kita evoin biped nah buat teman-teman yang pernah nonton di episode sebelumnya saya udah jelasin dari awal dari mulai cara dapetinnya nanti saya coba kasih linknya ya di deskripsi biar kalian gak pusing-pusing lagi Buat nyari-nyari di playlistnya Si e, channel Simuni Ini saya jelasin dari awal Nah sekarang ini saya mau evo yang kedua Untuk e, biped saya Jenisnya ini e, Panther ya Dark spirit Dia kebenaran kemarin pada saat evo Itu pertama Dapat grade nya naik kelas 1 Kalau triple A itu sangat rare Susah banget kita lepasin dulu. Ini apa namanya untuk evolution yang kedua ini tetap membutuhkan natural stone ya kalian beli aja antara harganya 10 15 juta ya. jadi daripada buat pegel <gihanya>, nyari manualnya juga beli aja lah. Nah, ini natural, oke okay. biayanya juga 2 juta. karena Udah hah, Gitu doang Attack 700 Emang 700 ya tadi Kok gak nama ya Tadi kelihatan ada robah 1000 Coba cek Eh Ngecek mah di Dimunculkan dulu Dia eng -eng -eng. wih Belang bro Sekarang ada bintiknya <laughs> Aduh sayang topinya enggak ada. Topinya belum bisa pakai karena loyaltinya sangat tinggi, Bro. Itu lama banget ya kayaknya. Iya benar, attack-nya 1000 dan grade-nya turun, asik. Itu bisa turun loh, Bro. Hati-hati ya. grade syukur-syukur bisa naik jadi A, AAA atau enggak jadi eh, S, ya S ya, super ya. Nah inilah loyaltinya nih butuh seribuan harusnya di level segini nah kan ini helmnya juga di level 44 dia harusnya udah bisa ganti loyaltinya 1222 ada nah, kapan tahun itu, itu doang sih yang males pet <laughs> untuk GB-nya oke makasih banyak yang udah gabung oh iya ini skillnya skillnya skill, skill, skill pet ini aduh yang barunya baru ada di level 68 paling rendah ya 78 Wah basic skill aja lah paling saya butuhnya dan saya nyai isi HP. Nah kalian bisa lihat yang paling penting itu yang udah saya naikin kalau HP kayaknya nggak perlu deh karena uh, si BIPET ini apa HP-nya tinggi banget Nah paling ini konservasi itu aku maksimalin di level 3 biar dia lebih irit HP kalian coba aja deh skillnya waduh tinggal pencet tombol J ya untuk ngeluarin skillnya itu kalian shortcutnya jadi bisa isi skill mana yang mau dipakai uh, Hajar Momon itu boros ape bro. Nah ini kalau ada yang mati kalian cari si dokter ini lah taruh di situ bipet yang matinya nanti hidup lagi. Oke okay, itu aja informasinya, terima kasih udah nonton, see you in the next episode, jangan lupa kalian tetap kasih komentar dan sharing informasi bersama kita sama-sama di channelnya Simuni. Keep watching and stay at home, my bro, see you.